Assalamualaikum Halo para siswaku semuanya Ketemu lagi di Guruku Gamer Belajarnya game, belajar Oke, gimana kabarnya para siswaku semuanya? Semoga bisa sehat dan aman dimanapun kalian berada. Oh iya, sebelum kita mulai gameplay hari ini ada beberapa pesan pariwara yang harus didengarkan. Yuk kita simak bersama. Oh, yaitu, yaitu. Jadi, ada titipan pesan dari Avc Studio Pandaan yang mana telah mensponsori adanya handset besar yang sedang nempel di kepalanya. Bu Ita, ya, ya Allah, itu gede banget. Di gambar itu gak segede iki ya. Mere-mere dateng itu mak tuing tuingnya ini. Wih, gede banget! Bu Ita dipakai, ya. Aku udah, ah, hai hai, ini dirasa hey, hey. Eh, hey, eh gambarnya nggak segede itu begitu ceritanya. Nah, Avisi Studio Pandan itu apa sih? Nah, Avisi Studio Pandaan itu adalah tempat les musik yang terpercaya di Pandaan. Kalau kalian misalkan ingin belajar musik, terus ingin apa ya? bikin project-project single, apa koyuk, bikin lagu lah, bikin video klip lah, rekaman lah dan lain sebagainya ikut sama belajar musik vokal. Piano, gitar, sama drum Bisa memanfaatkan Jasanya AVC Studio Pandan Begitu Bu, huh, no larang gak ngonoiku? Enggak, tenang saja Harganya pasti ramah lingkungan Dan ramah di kantong kalian Asal-asal kalian menghubungi Nomornya AVC Studio Pandan itu Atas persetujuan orang tua Begitu, jadi Untuk kalian-kalian yang masih dalam uh, Binaan orang tua, tidak boleh menelpon Sendiri, gitu, harus di Uh, walikan oleh orang tua begitu ya. <laughs> Aku distraction banget ini sampai kuping ya. Gitu. <laughs> Oke, okay. Bu, nomornya Avice Studio di mana, Bu? Di sini ya. Tak tulis di sini menawi ya. barangkali kalian membutuhkan nomornya. Ting ting ting ting ting ting ting ting. Begitu. Bu, lokasinya di mana? Tepatnya di Jalan Pepaya nomor 35, Plumbon pandaan <laughs> Plumbon <Ngerepek se> -gi. <laughs> Pandaan Gitu. Dah bu kalau misalkan aku tuh pingin tanya-tanya dulu uh, belum fix nih itu pingin les atau bikin produknya ngonong eh produk-projectnya itu gimana gak papa telepon aja tuh tuh tuh nih gak papa telepon aja eh uh, customer servicenya itu ramah-ramah di hati pokoknya begitu ya oke okay? eh uh, apa sih slogannya avc studio pandaniku ayo Let's the mu eh, let's your apa, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Let's the music adventure begin ngon cari Oke okay, kita lanjut ke gameplaynyarek <tik> <tik> <tik> uh, salah se, sebelum aku melanjutkan gameplay juga onok oh, pesan kedua dan iku berhubungan dengan kese sekolahan C se, aku tadi pagi itu mendapatkan beberapa kertas sing bertuliskan Uh, bukti bahwa telah mengikuti remedial dan lain sebagainya barang tak delok iku koyo seni budaya kok oleh sekat lah oleh betang polo lah ngono uh what, happened? what happened, re? apakah materinya terlalu sulit atau pelajarannya terlalu membosankan sehingga awakmu ketika UH ikut dapat segitu ngono loh dan pas PTS juga dapat segitu nah kenapa kenapa Bu Ite pingin tahu kenapa soalnya hari ini lembarannya wakil di labkom buita tadi di auditorium ketika buita senam darma wanita ya digolei dan ada surat seperti itu nah komen di bawah kenapa seni budaya mu iso oleh seket menisor begitu ya ono sing telung bolon sing petang puluh loru ono sing untunge gak ono sing ulasan untunge untunge sek kisaran 30 puluh sampai lima cuman sing dapat 75 itu jarang banget kenapa coba aku ingin tanya Kenapa? ke kalian semua komen di bawah ya. Oke. Okay? Guys, iki gameplay asli iki. Si, we 2 second Oh ya, dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk comment and like video-video sebelum video yang ini. Mungkin kalian pingin cari game-game yang uh, sebelum Little Nightmare satu itu jenengan main apa saja. Lihatlah, itu sudah aku siapkan playlist-playlist yang memudahkan kalian untuk menonton semuanya yang ada di Guru ke Gamer gitu ya. Uh, bu, tema game wah Oke, okay, banyak banyak pertanyaan yang datang Di, di balik layar yo. Bu, gamingnya pendek temanya apa sih? Game suka-suka saya Ketika saya suka gamenya, saya akan main <laughs> Oke okay, ya Sudah Sudah Sudah Oke okay, ya Baik Selamat datang di game The Little Nightmare Kita akan melanjutkan Petualangan kita di The Yakni episode kedua hari ini Koyok eh, kita akan bertemu Dengan beberapa ancaman Karena kemarin sempat melihat ada Pintu yang berjeruji Dan lain sebagainya Yuk, let's begin Press circle To start Tapi, handsetnya HD Koyok Uh, suaranya surrounding loh, wow. Iki, iki thank you banget sih yang telah mensponsori ini, sangat-sangat membantu kualitas audio gamenya di experience-nya experiencenya kita Begitu ya, sudah sudah masuk baik, bless you. Kemarin kontrolernya itu sempat saya ubah karena saya tidak ahli dalam pakai tangan kiri yang mana WASD-nya itu di kiri. Saya ganti ke arrow yang mana itu ada di kanan. Oke, okay? agak saya padangin ya. Terangkan, terangkan, terangkan. Oke. Hey 6, hi six, I miss you so much, so much. Hayah, hayah. Oke. Okay. Hey, eh, hey, hey, eh, hey, hey, eh, hey, eh, eh. Eh, kok merek ini? Cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya, cya. mereng-mereng-merengnya bareng. Eh, ah, takku mengerti tempat ini tempat apa. Apakah pabrik? Saya aku ingin membuka ini. Nih, nih, nih, Buka. Buka. Uh. Ah, ah. Halo. Halo. Hey. Hey, hey. Baiklah, kita ikuti genom. Wah ternyataau sepeda lewat uh, crunch kemarin apa ya? ya aku lali aku lali oh ctrl baik kita masuk ke terowongan kecil ini oke okay. <gul> nah ini ya kemarin kita sempat Gak tahu Wujud aslinya Bapak itu kayak gimana kayak slut nge ya Baik Kita lanjutkan uh. Dipaskan talinya Ayo Six Six itu ada tali Dipegang Nah sip Begitu anak cantik Begitu Dan waspada juga, ya. Kayaknya udah ada pengaman laser mata dan lain sebagainya. lo kenapa begitu lagi? Kemarin kan sudah begitu. Hari ini kok begitu lagi? Hah, Oke sih. Saya tak ngurangi ngomong dulu sampai bagian ini selesai. Kok eh, crunchy, dek itu harus mulai begini. Baik, lanjut, lanjut, sprint. baik baik terus up up up up up up up up up naik terus naik terus naik ter eh ba ba kenapa he ah he setelah lo he I know what I'm doing I know what I'm doing six six I know what I'm doing Okay, here we go again. Yuk, yep. crouch and sprint. Go! C, tak akal ini. gampang banget, ini belum ada ancaman dan lain sebagainya loh. Oke okay. Loh, karena lenteranya udah nyala Seharusnya checkpointnya dari sini Tapi entah kenapa checkpointnya dari Sebelah Begitu ya Baik Eh, eh, tisuunya jatuh isunya jatuh Eh uh, Eh Eh Ada Mouse mouse. Hup. Eh. Okay. Hmm. C, eh, oke, hmm, C, sabar, look around by using WASD, ya iya, ya oke, okay. tuas tersembunyi ya, ya, iya. soalnya aku ngerti game ini bakal tricky banget like misalnya. Objek-objeknya bisa diinteraksi, otomatis bisa menyembunyikan sesuatu juga. That's why aku memilih untuk menutup, nggak iso. menutup itu di track enggak? Like itu di track, Masih. eh kok? Kok dorong sini, kan? Dorong sini. Far so good. <laughs> like, like, cuili, ngangkat sesuatu pasti nyical kekuatannya. Ebung hey, nice. Sudah, gak mau lagi. Ayy. Yuk. Oh, lari, lari. Ada waktunya. Ada waktunya, ah. Oke, okay. ada waktunya, ha ah. Oke, okay. eh kecantil, tidak, ah. Oke. Okay. Sekali, sekali, Oke, oke. Okay, okay baru main, sedih, tegak apa? Dihiasi ketegangan yang intens, anak-anak. So, pada siswaku. Ini kan yang kalian suka, Bu. Ista merasakan hal yang seperti ini yang kalian suka. Dasar. Baik. Lalu buka, malah block, malah gak lucu Tanganku es, banget iki. Dengar nggak? Wis, sedia sprint ngono ya. Eh tapi kok Ih. Ih, kemar mur sunyi Takut atuh. Saya. Sabar. kan. Wah, wah. Almost, almost easy. <laughs> almost easy. Enggak, almost easy. Enggak, enggak, enggak. Kage dong. Oke, okay, atik, ya. gua movement ya. Baik, sini aja nih. Oke, okay. lari. Oke, okay. so far so good ya uh, saya agak lain kalau di dunia pergamingan ntar Sabar Sabar Oke okay. It's time to go baby Woo Baik Sabah. saya lihat ke sana dulu ya ke kanan dulu ya siapa berbuat apa lo gak ngerti aku baik iki sudah tak cerahin cuman dek dek kalian mungkin sih tampak gelap nanti aja waktu editing ya uh, eh apa ini eh ada kecil dah ini apa kira bubuk iki lo hei anak mainan nih eh eh mulat mulat mulat dek mulat iki mang saya dek gini Ute, ute. Ih, kok, apa sih? agak uh, enak, sumpah. Ih, aku... Tuh, nyit-nyit. Nyit-nyit gak suka. Aduh, kayu nih nyit-nyit di kulutak yut aku. Ada jumpscare yang bisa menghentikan kita Tidak ada Jumpscare yang bisa menghentikan kita he oh ya, oh ya Oke okay. Tidak ada Jumpscare yang bisa menghentikan Kita Apa nih Petiku dengan kita menteri, khusus sesuatu tanpa sadar, Egya. Okay. Ah. Oh, gue gulaku Benci, pegang oke, bodoh. Lapar bun sama, sama lapar. Aduh, cari makan di mana ya? dengernya nafas ya kayak gak ngono kamu six aku ya kesel menjalankan kamu sepanjang gaming ini aduh duh ah. tak like aku laber apa kebelet hmm. lek like, kebelot tak tarik like, toilet di mana six oke okay, lanjut, lanjut lanjut eh Kakak yang tidak terlihat wajahnya. Iya, iya, iya, iya. makan, makan. Loh, iya, ambilen, ambilen. Makasih, Kakak. Wah, sudah strong lagi. Terima kasih, Kakak. Kakak namanya siapa, Kakak? Kayaknya bukan anak kecil, Dewai karena tinggi tubuhnya itu enggak kayak kita. Tapi, kayaknya dia itu anak yang ditawan juga di sini. Soalnya, dia makan di dalam sel sendirian. Thank you, ah, dia sedih lagi. Padahal itu jatah makannya dia hari ini, loh, kayaknya. Tapi, dia berkorban. Terima kasih, Kakak. Bun, six, okay. okay. okay. okay. celah kecil. ini Akhirnya aku takut Terima kasih HD, HD Audio dari AVC Studio Terima kasih Terima kasih Membuat saya bisa mendengar semuanya dengan lebih jelas Dan gamenya game horror Terima kasih I'm so thankful and so grateful with this kita dari semua rawat ya, bisa <tuh>, lagi like, ketakutan itu tambah cerewet malam. Ciao, campreannya lambat soalnya gue tak takut moro-moro, jam scare. ya, Woo! seperti itu contohnya, ha, eh hey, ya Allah tuh banget, <laughs> enggak ya, harapan sia-sia ya, respon di tempat itu, Ayo, come on six, get up, get up, get up, get up, ledakan tenggorokan. Okay. Oh iya kan ada pilihan sprint. Kita mau nolong sing gentay aboh gentayangan namanya pelantongan. Yang pasti nggak bisa ya bun, oke? Okay. Tidak. Lupa ada pilihan sprint. Mesti sprint koyok lali ngono pita. gue, Eh, cuman dong nah, aku enjoy sih enjoy, rek Cuman, audio ini aku tidak ingin berlama-lama Di satu tempat Mboyolek, kak miau, mungkin Isak eksplor wani, gak? Kaitan gak? Emotionally, no. Gak? Kayak coba-coba, nah, coba-coba, coba-coba. Nanti kayak dikejar sesuatu begitu. Ke atas ya. Yeah. po Hailah Iya dari sini lagi ya baik takat saja nanti kita ketemu di atas oke okay. fail Oke, okay, kita di sini lagi dan nunggu ininya datang ya. Yeah. Oke, okay, so far so good. Aduh, tadi sempat jatuh beberapa kali soalnya. Oke, kita ambil tempat yang tinggi, jadi setidaknya kita kalau jatuh itu tidak mepet. Ya, yeah, everybody, baik, like. tidak, aku tidak ingin. kali kakita sering ngomong gini dulu ketika lihat mas mas aci sama kak regi meow af doa lo ala moso nguduh iso ya ternyata ketika kakita coba sendiri ya memang susah memang susah everybody tidak semudah itu Oke okay, ya, kita akan coba press jamnya dua kali kayak tadi. Oke, okay, satu cara aman and oh, yuk Oke, okay, we did it. Ya yeah, itu press jamnya dua kali. Oke okay, kita kayaknya masuk ke sebuah... Leave yeah, maybe. Di sentral momen-momen okay. okay. mendebarkan, ya. Ini, ya, baik. Aduh, mak. emang susah-susah. Lebih mudah, Mbak karena mungkin banyak yang sampai sampai tampil di turnamen satu. Eh, ah, gemes, gemes, gemes ya? Berbagai dan mungkin, kalau le, di mana di lingkungan itu? School sih, saya sing... gemesin banget situasinya. Kita harus ulang-ulang sampai ping-7, ping delapan ping untuk sebuah scene Oke, hai, ini Ayo, pastikan tombolnya benar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oke Nah, sampai sini belum selesai hampir saja bung hey, Telat, telat bunda Paham gak maksudku uh -uh, Begitu uh, Oke okay, Pam. Aduh aku terlalu slow ya Untuk figure rate Semuanya Se, aduh hatiku Si aku tadi gampang Baik, baik, baik oh, Waduh Iya, iya, iya Oh Ih, clever ya Pinter sekali, dijadikan jadi gantang. Apa ya? Kita find a way jangan anjir nih. Ini bisa terus kecantol ya. berbergelarmpu coba saja dengan empat jari ini ya iya up oh magic magic iso everybody ah bisa bisa tapi yang mana soro ayo ayo koordinasi tubuh yang bagus ya Kay maring gini tak close right? aku sudah capek batin nih <laughs> Iya, saya capek batin. Sprint, hop and go. Imbak okay, set. Oke, okay. terus mari ngono. Pisang. Sprint, hop and go. Gitu, gitu. Bentar ya. spring tampak, tampak. Gitu. Sprint, up, and go. Lari, hey, hey, at least help me out, help me out dengan mendorong ini ya. Iya apa? Apa tidak? Oke. Okay. And what we gonna do with that news? Nothing. Just gantungan untuk numpang naik ke atas, oke kita coba. Tekniknya sama ya seperti dari sprint hop and go, sprint hop and go, sprint hop and go. Nah kita turun lagi, ngapain kita naik naik tadi kok kita turun lagi nih? Nih ya Oke, okay, we here we go again Lepas nih ya Oke okay. Sudah ah. <coughs> <coughs> Maaf Astagfirullahaladzim sekarang apa itu Baik Sepertinya untuk gameplay Little Nightmares episode 2 hari ini sampai cukup Cukup sampai di sisi Ya. Yeah. Selain hati-hati, saya yang sedang meronta-ronta. Saya sudah tidak membuat untuk menahan beban ini. <laughs> Tapi, thank you banget untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena bentuk dukungan kita itu terlihat dari subscribe, like, dan komen. Like kalian tidak melakukan setidaknya satu dari tiga ini, itu akan menjadi apa ya? tidak terdeteksi dukungannya seperti apa gitu dan untuk kalian yang ingin uh, dukung channel ini channel ini di saweria.com silahkan sawerianya gurukul guru cool gamer ada di kolom description guys ya silicacow enda down bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye Para siswaku menemaniku yang di sini. Mereka akan menjerit-jerit bersama saya di sini. Oke, okay. di sini ada no Setelah lagi bukannya kita. Seng awal. Astovirlo Aladin kita susah-susah naik dan kita harus turun. Oh my god. iya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, minggu depan. Bye bye.